Halo sahabat youtube sekalian Kali ini saya akan Melakukan Inokulasi Pohon gaharu Dengan sistem Sistem paku ya Yaitu Jarak dari paku dengan paku 2 cm Kemudian dari bawah ke atas itu Jarak paku yang bawah atas terus ke lima jari ya, karena selama ini kita sudah mencoba melakukan inokulasi dengan sistem sunti serum dengan uh, stik bambu direndam dengan serum jamur. namun tidak berhasil juga udah setahun ya di lebang-lebangnya itu lubang bornya itu yang ada titik bambu itu hanya nampak warna coklat saja tapi setelah kita kupas dengan pisau itu dalamnya masih putih ya harusnya dia hitam sampai sampai dalam itu artinya Sistem inokulasi menggunakan cairan jamur, pusarium dengan bambu itu gagal ya. Jadi kita buktikan ya, kita kupas di lubang bekas bor stik bambunya, apakah dia hitam sampai di dalam atau kan putih ya. hitam ya tapi kalau kita kupas lebih dalam lagi dia akan putih ya. nah. tuh kan setelah kita kupas yang tadi coklat agak kehitaman lama-lama hilang jadi ya putih jadi gagal ya makanya sekarang kita akan coba beralih inokulasi pohon garu ini dengan tipe garu sub ya dari Thailand kita beli secara online dah berumur lebih kurang 10 tahun ya sekarang yuk kita mulai memasang paku keliling ya dengan jarak dari bawah ke atas itu 5 jari jarak dari kiri ke kanannya itu dua jari ya atau dua senti tapi sebelum itu langkah baiknya bantu saya dengan mengklik subscribe ya sama like ya ini kemajuan channel saya oke okay, let's go Jarak dari kiri ke kanan Sahabat dua jari ya Sahabat tuh dua jari Paku jangan kita palu sampai habis ya, kita lebihkan sedikit. Sepenit setelah 2 tahun, pakunya kita bisa cabut lagi ya, dengan dengan linggis ya. pun ukuran paku yang kita gunakan yang 3 inci ya atau lebih boleh tapi kalau yang lebih besar harganya mahal ya sahabat sekalian yang 3 inci aja sekiranya harganya Rp20.000 ya kemudian jarak dari paku yang paling bawah ke bagian atas kira-kira 5, 5 jari ya sekali sekalian Empat dari ya jangan jarak horizontal. Kiri kanan itu dua, TNI ya, kita dua jari ya, kabut. baris par, uh, paling bawah ke baris atas empat jari ya baris kedua ke baris ketiga kembali lagi jari lagi dengan jarak kiri kanannya sekitar dan jarak dari bawah baris, baris berikutnya juga empat jari ya dengan jarak paku kiri ke kanan dua senti atau dua jari ya inilah sama sekalian cara inokulasi jahadu baru ya dengan sistem paku ke 3 enci jarak antar paku horizontal 2 cm kedua dari dengan jarak ketika baris bawah ke baris atasnya 4 sampai 5 jari ya ini saya lakukan karena di channel youtube yang lain sudah ada rekan kita semua yang punya pohon gaharu sudah ada yang berhasil ya sudah ada yang panen sudah dijual ya oke sahabat hidup sekalian itulah tadi eh, saya udah lakukan e, contoh sistem inokulasi pohon gaharu dengan sistem paku ya yang digunakan paku ukuran 3 inci ke atas ya e, jarak antar paku horizontal kiri kanan 2 cm atau dua jari sedangkan jarak vertikal baris paling bawah ke atasnya itu sekitar 4 jari lah ya Oke okay, sahabat sekalian, eh, jangan lupa ya, bantu klik subscribe and like ya. Oke, okay, nanti setelah 2 tahun baru kita lihat hasilnya ya. Semoga berhasil. Sampai jumpa.